Ini soketnya, kita tarik ya. Nah, seperti ini baru kita ganti ya. Yang baru ya, nah ini, nah ini yang lama, ini yang baru. Nah, ini baru kita pasang soketnya. sangat mudah ya kalau tahu tekniknya nah ini sudah terpasang baru kita masukkan kembali ya masukkan kembali perhatikan caranya ya ini dibuka gini masukkan ujung, ujung sebelah sini ya ujungnya ini ujungnya ini masukkan dulu sebelah sini nah baru ditekan ya nah sudah ya nah ini kan masih terbuka ya ini kita belokkan seperti ini ini kan di sini ada kuncian jadi kita belokkan supaya masuknya nah baru kita ya baru kita gini kan nah, sudah sudah kencang ya hmm. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara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 Power supply Epson L220 ini power supply atau adaptor ya, adaptor L220. Oke, langsung saja. Ini penyakitnya adalah ketika dicolok listrik ya, maka listrik, uh, listrik itu akan... PLN ya, PLNnya akan jeglek jeglek itu langsung mati ya kilometernya langsung eh, apa namanya lah ya, langsung mati gitu aja ya quilometernya langsung mati ketika dicolok listrik jadi tutorial apa namanya eh, untuk mengetes kita tidak perlu tes lagi ya karena nanti listrik saya akan mati ya jeglek PLN nya kilometernya oke langsung saja kita balik ya ini printernya kita putar ya kita putar arah seperti ini <tuh> ya sudah diputar arahnya ya nah ini kita kasih lampu setelah seperti ini ya baru kita angkat ya kita rebahkan seperti ini Nah, seperti ini printernya. Nah, nah, printernya kita balik seperti ini. <tuh> Mudah ya? Tapi kalau tintanya sudah, apa namanya, ada keluar banjir di sini ya? Nah, jangan dibalik seperti ini caranya ya. Caranya adalah ini, terlepas dia. Ya. Caranya kalau tintanya banjir ya. Nah, caranya seperti ini. Ini ada meja. Ya. Nah, meja itu gini. Nah, seperti ini. Nah, meja diturunkan sedikit. Seperti ini kasih ruang untuk mencongkel di sini. Si ruang. Baru kita lepas. Nah, cuman kalau tidak tintanya tidak banjir, kita angkat aja ya. Nah, saya angkat aja sini seperti lebih supaya lebih mudah ya oke okay, nah sekarang kita siapkan sebuah obeng ya saya cari obengnya dulu oke okay, ini obengnya ya ini obeng sudah saya siapkan obeng main ya nah sekarang kita ini kita congkel ya ini kita congkel seperti ini ya kelihatan ya saya ulang kita congkel ya ini dia ini dulu supaya ada ruang masuk anunya, ruang untuk masukkan obeng Baru kita congkel ke, nah seperti ini, ya, nah, ya. Ini sudah terbuka ya. Nah. Dan kalau mau dia bergeser, geser ke sini. Ini ini ada kuncian di sini. Kita geser seperti ini. Nah. Ya ada sedikit belobang sendiri, ya. nah jadi ada ruang lebih lebih lebih banyak ya. Nah ini tutorial ini tak tanpa membuka casing ya casing sebelah. Jadi kita tidak repot-repot membuka casing sebelah sini ribet ya. Nah ini cara praktisnya ya cara cepat kita bongkar pasuplynya. Sekarang sini berarti sini ya. Nah. Oke kelihatan ya. Nah ini supaya kelihatan. Lampu lampu. Nah ini ya. di sini kelihatan ya. Udah kelihatan. Nah ini di sini ada kuncian di sini ya kuncian. Kita masukkan. Masukkan obeng ini ya, kita masukkan, baru kita lagi hampir jatuh, kita ulang ya, kita masukkan obengnya, baru kita congkel ya, kita congkel, nah seperti ini, nah dia keluar sudah ya, keluar, nah seperti ini, sangat mudah ya, nah ini, ini soketnya, kita tarik ya.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 sudah kencang ya hmm. oke okay. seperti itu ya sangat mudah cara gantinya Nah setelah itu baru kita bahkan seperti ini nah oke okay, sudah tinggal kita tes saja ya hmm. sekarang kita coba tes ya hidupkan kalau tadinya ya tadinya sebelumnya kita ganti ini PLN akan jeglek ya PLN akan jeglek sekarang kita tes apakah akan jeglek PLN-nya tandanya jeglek PLN nanti akan mati ya ini kan ada saya lampu ini ini penerangan ya nah ini akan mati nanti ya penerangan ini akan mati sekarang saya coba colokan listrik ya oke ini ya ini saya colok dulu oke sudah ya sudah dicolok sudah dicolok sudah dicolok di sini. oke sekarang tes hidup ya semoga cuma power sepuluhnya saja yang mati ya karena akibat konslet dari adaptornya ya semoga itu saja penyakitnya kita tes oke okay, alhamdulillah bersyukurillah berhasil ya cuman ganti power supply saja ini sudah hidup kembali alhamdulillah tidak dikenah di kenah di mainboardnya ya kalau kena mainboardnya wah banyak lagi habisnya usernya ya oke okay, demikian ya bagaimana cara ganti power supply cara praktis ya untuk printer Epson L220 semoga bermanfaat wabillahi topik wal hidayah ya. Semua warahmatullahi wabarakatuh.